Semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara masyarakat yang belum punya Peduli Lindungi tidak perlu merasa khawatir karena mereka masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga itu. Peraturan apa ya ini? Masa rakyat mau beli minyak goreng curah aja harus pakai aplikasi Peduli Lindungi plus menunjukkan KTP. Kok ribet banget sih? Mau beli loh ini bukan gratisan, bukan rakyat bukan meminta minta loh. Apakah ini yang dinamakan kalau bisa mempersulit kenapa harus mempermudah Gitu ya pak ya? Gimana kalau ibu-ibu yang udah sepuh, orang tua orang tua yang udah sepuh nggak punya handphone Android, nggak punya data, nggak buka tuh aplikasi, nggak bisa masak dong. Lagian mak-mak kalau ke pasar jarang kali bawa HP yang dibawa dompet doang. Udah, ya boleh curah, yang kualitasnya di bawah goreng kemasan, cara juga ribet. Ingat Pak, rakyat itu mau beli, mau beli bukan mau eceran tertinggi. Pembelian minyak goreng curah ini tingkat konsumen pun akan dibatasi maksimal 10 kg untuk satu nik per harinya dan dijamin bisa diperoleh dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.